Iya mah. Nanti tolong belikan mama gula sama teh di ya Oh iya iya mah ya. A few moments later. Ha habis dari kedai enaknya baca buku tentang psikologi nih. Han, gulanya mana? Nggak jadi dibeli. Astagfirullah, lupa. Kamu pernah mengalami kelupaan atau sulit melupakan sesuatu? Nah, semua itu ada sangkut pautnya dengan memori atau ingatan kita, loh. Pengen tahu penjelasannya? Simak video ini. Melati kuntum tumbuh melata, saya merbah di atas jemara. Assalamualaikum, ulangnya kata saya ucap pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hendra Yoga Adinata. Saya merupakan seorang mahasiswa dari jurusan Psikologi Universitas Islam Riau. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai memori dalam perspektif psikologi. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu memori? Jadi, memori menurut Bruno1987 merupakan proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan dan pemanggilan kembali informasi yang bersifat pengetahuan ataupun hal lainnya yang dikirim ke dalam otak atau berpusat pada otak, teman-teman. Hal-hal berupa gambaran dari penglihatan, penciuman, dan pendengaran, dan apa yang kita rasakan itu akan dipersepsikan dan dikirim ke otak. Nah, memori ada yang bersifat sementara ataupun permanen, teman-teman. Dan juga memori bisa terlupakan atau bisa kita ingat kembali di saat kita membutuhkannya. Nah, pada tahap ini, Sistem secara pusat dalam menyampaikan informasi bersifat sensorik merupakan peran utama dalam memori, teman-teman. Apabila terjadi gangguan dalam penyampaian informasi ini, maka informasi dalam memori kita tidak akan tersimpan dengan baik. Nah, itu merupakan perhatian memori menurut Bruno 1987 dalam perspektif psikologi. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu, ada baiknya mungkin kita pindah tempat ya, teman-teman. Nah, -teman, pindah latar tempat. Oke, jadi kita hitunglah. Satu, dua, tiga. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu fungsi memori fungsi memori yang pertama ada encoding atau memasukkan informasi encoding merupakan sebuah proses penyerapan persepsi dan informasi yang didapat kemudian dirubah menjadi sifat memori organisme proses encoding bisa terjadi cukup lama agar informasi yang diterima dapat disimpan dengan baik nah proses encoding bisa terjadi dengan sengaja maupun tidak sengaja misalnya sebuah informasi atau suatu hal tertentu masuk ke dalam memori kita dan disimpan secara tidak sengaja sedangkan sengaja yaitu apabila kita memiliki niat untuk menyimpan informasi tersebut dan menaruh perhatian khusus untuk menyerap informasi tersebut yang kedua ada storage atau menyimpan nah teman-teman setelah proses encoding informasi yang didapat akan disimpan dengan membentuk jejak-jejak memori yang bisa ditimbulkan kembali nah jejak-jejak memori ini bisa disebut juga dengan proses memory. Terasa memori teman-teman bisa mudah hilang apabila kita tidak sering menggunakannya. Apabila terasa memori hilang, kita akan cukup sulit untuk mengingat informasi atau ingatan kita sebelumnya, teman-teman. Yang ketiga adalah retrieval atau mengeluarkan kembali. Retrieval berkaitan dengan proses mencari informasi di dalam otak, menemukannya, dan menggunakan kembali informasi yang pernah diterima sebelumnya. Cara yang digunakan untuk mengembalikan memori yang tersimpan melalui proses sebagai berikut. Yang pertama ada recall, kompleks suatu hal. Nah, selanjutnya teman-teman, proses terbentuknya memori. Proses terbentuknya memori diawali dengan penerima informasi melalui panca indera, kemudian diterima oleh saraf sensoris panca indera, dan dikirimkan ke otak. Selanjutnya, otak mempersepsikan informasi. Kemudian disimpan pada memori jangka pendek dalam waktu yang sebentar sekitar satu menit. Memori jangka pendek dikirim ke generator atau pembagi tanggapan yang kemudian disalurkan kembali ke bagian tubuh lainnya untuk memberikan respon atau tanggapan. Nah inilah alasannya teman-teman kenapa terkadang kita bisa dengan cepat melupakan suatu kejadian yang baru saja terjadi atau informasi yang baru saja kita terima. Karena informasi ini hanya tersimpan pada memori jangka pendek atau short-term memory yang hanya bertahan sekitar kurang lebih dari satu menit. Nah, proses terbentuk memori yang selanjutnya yaitu, memori jangka pendek diubah menjadi memori jangka panjang dan disimpan secara permanen di dalam otak. Nah, inilah juga alasannya, teman-teman, kenapa terkadang kita sulit melupakan sesuatu atau melupakan suatu informasi dalam otak kita atau pikiran kita, karena informasi ini disimpan di memori jangka panjang yang bisa dikatakan kapasitasnya sangat besar dan panjang, teman-teman. Proses ini melibatkan kerja kontrol dan membentuk jejak-jejak memori. Memori jangka panjang dapat digunakan dengan cepat melalui jejak-jejak yang terbentuk. Semakin sering dipanggil, memori akan semakin mudah ditemukan dan jejak-jejaknya semakin jelas teman-teman. Nah, teman-teman juga perlu mengetahui, memori jangka panjang tersebut jika tidak pernah atau jarang kita gunakan akan mengalami kelupaan atau susah untuk diingat sama memori kita teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak? Ternyata kualitas memori kita itu tergantung dari seberapa banyak pancindra kita menangkap informasi. Nah, semakin banyak informasi yang ditangkap pancindra kita, maka akan semakin bagus dari segi penyimpanan memori kita. Nah teman-teman, tadi kita udah membahas mengenai pengertian, fungsi, dan proses terbentuknya memori. Nah selanjutnya, ini nih yang paling ditunggu-tunggu, yaitu alasan kenapa kita bisa melupakan suatu hal atau suatu informasi yang pernah terjadi pada diri kita. Nah jadi, ada lima mekanisme yang diajukan psikolog untuk menjelaskan alasan kenapa kita bisa mengalami lupa. Yang pertama ada kemunduran atau decay. Kemunduran dalam perspektif psikologi dijelaskan bahwa seseorang bisa melupakan sesuatu karena ingatan atau memori tersebut termakan oleh waktu dengan sendirinya. Nah hal ini diperkuat dengan sebuah penelitian yang menjelaskan bahwa informasi yang ada di memori manusia bisa saja mengalami pemudaran atau kemunduran karena informasi tersebut tidak digunakan lagi. Nah, oleh karena itulah, memori kita tidak dapat lagi menyimpan informasi yang kita butuhkan secara permanen. Semua jejak fisik memori hilang dan tidak tersedia lagi, sehingga kita pun sulit untuk mengaksesnya atau sulit untuk diingat kembali. Nah, inilah yang disebut dengan kemunduran atau decay dalam perspektif psikologi. Kedua, ada interferensi. Dalam psikologi, interferensi dijelaskan sebagai suatu keadaan di mana informasi atau memori hilang, disebabkan adanya campur tangan, gangguan, ataupun interferensi dari hal lain, baik yang memiliki kemiripan satu sama lain ataupun tidak. Nah. Mekanisme interferensi hanya menyebabkan kelupaan sementara, di mana jika informasi yang dilupakan itu diingat lagi, maka informasi yang kita butuhkan akan kembali dengan sendirinya. Nah, interferensi dari informasi lain dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada retroactive inhibition dan proactive inhibition. Retroactive inhibition terjadi apabila materi atau informasi yang baru menghalangi kita untuk mengingat informasi yang lama. Contohnya, ketika ingatan kamu tentang mantan kekasih kamu yang sudah terdahulu hilang karena kamu sudah memiliki atau mempunyai pasangan yang lebih baik daripada mantan kekasih kamu yang lebih terdahulu tadi. Sedangkan proactive inhibition terjadi apabila materi atau informasi yang lama menghalangi kamu untuk mengingat informasi yang baru. Contohnya, Ketika kamu menjalin hubungan yang serius dengan pasangan kamu yang baru, kamu tidak bisa mengingat informasi-informasi yang baru karena kamu belum bisa melupakan kenangan atau memori yang lama bersama mantan kekasih kamu yang terdahulu. Ketiga, tergantinya memori lama dengan memori baru atau replacement. Pada prinsip ini, menekankan bahwa masuknya informasi baru ke dalam memori kita akan menghapus memori lama yang sudah terlebih dahulu ada di dalam memori kita. Keempat, kelupaan karena ketergantungan pada tanda atau. Key dependent forgetting teori pada prinsip ini lupa disebabkan oleh kerusakan informasi di dalam ingatan atau terhalang oleh informasi lain, tetapi secara spesifik disebabkan oleh lemahnya isyarat pada suatu hal yang ingin diingat oleh seseorang. sebagai contoh, ketika kamu menghafal kisi-kisi ujian, kamu membutuhkan suatu isyarat kalimat tertentu atau petunjuk tertentu agar kamu dapat mengingat keseluruhan isi dari kisi-kisi tersebut. Nah, yang kelima dan yang terakhir adalah represi. Apa itu represi? Represi adalah cara seseorang untuk memblokir atau melupakan kesadaran akan pikiran atau ingatan yang tidak diinginkan. Contohnya ketika kamu mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, kamu berusaha untuk melupakan kejadian tersebut dari alam sadar menuju alam bawah sadar. Nah seperti itu teman-teman semuanya. Nah itu dia tadi teman-teman penjelasan mengenai memori dalam perspektif psikologi. Saya harap teman-teman sekalian dapat mengerti alasan kenapa kadang kita bisa lupa atau sulit melupakan sesuatu. Dan saya harap sekali lagi teman-teman dapat mengerti tentang psikologi khususnya memori setelah menonton video ini. Sekian dari.